Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita ke karya Bunda Lesti dulu, nih, Persahabat dia ya. single sekali seumur hidup, Alhamdulillah sudah tembus 49 juta viewers. Selangkah lagi menuju 50 juta, nih, Persahabat dia ya. dalam waktu 5 bulan masih berada di jajaran video musik terpopuler nomor 42. Wow ini keren banget persahabat ya Alhamdulillah Begitu banyak orang-orang baik yang tulus mensupport karya-karya seorang Lesti Mudah-mudahan persahabat semakin banyak lagi doa, dukungan dan tentunya support yang diberikan untuk karya seorang Lesti Keciora Yang akan memberikan karya-karya terbaik dan akan memberikan karya terbaru pastinya Mudah-mudahan bisa tentunya ke angka 50 juta dalam waktu dekat ini persahabat ya bismillah, kalau bisa bulan ini tembus 50 juta viewers amin, terus streaming untuk warga konoha, semangat terus dukung karya terbaik Lesti untuk berikutnya persahabat ada artikel dari akun tabloid Nova official kali ini persahabat ya tentunya postingan dari tabloid Nova official soal Lesti yang akan kembali Hadir dan tampil di televisi Lesti Kejora siap comeback Pihak televisi masih belum beri ruang untuk Rizky Pilar. Kita lihat bersampai di slide berikutnya Usai lama vakum akibat kasus Kdrt, DRT Lesti Kejora dipastikan akan kembali muncul di televisi pada hut Indosiar Dia ngerti dia dilahirkan dari Indosiar Dia serahkan kepada Indosiar Ucap Harsiwi, dikutip dari tribunews.com Harsiwi pun mengungkapkan tidak akan memberi ruang untuk hujatan dan mengorek kisah KDRT yang dialami Lesti Beda dengan Lesti yang siap comeback, kehadiran Resti Bilar di panggung Indonesia masih belum jelas Untuk ulang tahun kali ini belum Itu yang disampaikan oleh Ibu Harsiwi saat diwawancara Mudah-mudahan persahabatan idola kesayangan kita akan memberikan kejutan tanpa kita ketahui. Mudah-mudahan Lesti dan bila selalu bahagia, rumah tangganya rukun, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian, persahabat kita lihat juga di sini ada cedukan vitamin, masya Allah luar biasa banget ya. Idola kesayangan kita banyak sekali orang-orang baik yang sangat-sangat mensupport. Banyak orang-orang yang ingin foto bareng dengan Leslar. Benar-benar jadi pusat perhatian jamaah di sana. Luar biasa, Bunda Lesti, Papa Bilar, auranya semakin aur-auran. Masya Allah, mudah-mudahan ibadah umrohnya lancar dan khusyuk. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Kita lihat juga, cedukan lainnya bersahabatnya, Masya Allah banyak sekali yang nanyain ketemu Rizky Bilar enggak katanya tuh ini nih buat kalian Masya Allah vitamin banget nih untuk warga KonoHa, apalagi salvak dengan tangannya Leslar ya yang selalu nempel yang selalu berpegangan ini cute dan sangat romantis Masya Allah happy selalu untuk Leslar mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat kita lihat juga berselamat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Diantaranya teriakun Mamah Doci Melans mengatakan Aduh seneng banget pastinya bisa ketemu sama idola kesayangan Jadi pengen nyusul min gak apa-apa ngintilin di belakang juga gak apa-apa Katanya tuh apalagi bisa gendong abang Fatih Aduh Masya Allah banget ya semua aja pengen banget nih gendong abang L Yang lucu dan sangat-sangat menggemaskan. Kemudian juga persahabat potret lainnya Cidukan Masya Allah luar biasa kita lihat juga salpon dengan kalimat yang diunggah Alhamdulillah ketemu idolanya ibu Lesti Kejora Begitu banyak yang mengidolakan Lesti Dari emak-emak, anak kecil, remaja, masya Allah pokoknya Happy banget karena di luar sana banyak orang-orang yang tulus mencintai Leslar family Mudah-mudahan persahabat kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Bilar Tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dan kabar terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh